Saya sudah berumur lima belas tahun, namun saat ini saya sudah berusia sepuluh tahun, namun di ini saya sudah berusia biaya sahurah bumi parah yungkan sanana anak kapara aparat anu nyaseh atanapin aya di bumi innalillahi innalillahi praji'un yungkan bela sungkawana sekian dan terima kasih kaca itu dimana ya? binalilahi ya Allah, ya Allah SBG itulah masih longsor kene ya, gua tuh tuh masuk usiknya nih, tuh, tuh di bawahnya, ah, itu, itu, itu, itu ya Allah, ya Allah itu ya, ya, Allah, ya Allah. astagfirullah ya Allah, ga wih lalu akbar itu rumah itu, itu, itu, itu, itu. masih masih, itu, masih dalam hmm. iya, hmm. ini mana letik-letik Izinan longsor dari perumahan SBG menimpa perumahan. Uh, bawahnya perumahan yang kampung, yang namanya perumahan apa ini? kampung, daun, kampung daun di RW10 dan diduga kampung. masih ada korban tertimbun dan upakan <Sanjung> Bu ya, ya korban ya, Innalillahi di di Cipareng ayeuna tabuh 15. 30 saurna seueur korban anu cicing di bumi. Iye bumi. Para, mungkin bantos anak para aparat, anu nyase atau napi no air di bumi. Innalillahi, Innalillahi, rajun, mungkin bela sungkawa Sekian dan terima kasih. Capek, capek, capek. Capek, capek, mana aja pelan mana aja mana aja mana aja Yesus berdoa